di mana lagi kalau bukan di Naga 138 nih ya boy? Karena eh karena di Naga 138 ini banyak benefitnya ya boy. Dari mulai lu oh, mau jadi berapapun pasti dibayar gitu cuy dengan transaksi depo dan wd paling cepat, super kilat, padat dan terpercaya pokoknya ya boy. Karena di Naga 138 juga merupakan salah satu situs slot online tergacor di Indonesia dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi tentunya cuy. Tuh, dijamin pokoknya mau beberapa pun pasti dibayar ya boy Jangan ragu lagi ya boy Naga 138 solusinya ya cu Oke okay, cuy tanpa berlama-lama lagi ya boy langsung saja kita ke in game nya ya Brody seperti biasa ya Bro Bro kesemuanya sini memang hanya membawa modal-modal santuy saja gitu cuy ingin menghancur leburkan si kakek kuntuli ini ya Boy kali aja dikasih yang mantap-mantap tentunya ya cuy memang hanya bermodalkan berapa ribu perak tadi ya cuy lupa lagi ya ini kita coba di bed kope akhirnya kita mendapatkan skater gitu cuy sekali aja jadi yang mantap-mantap, pening oh, tembak lagi enggak mau cincin ciwawanya Boy udah apa-apa namanya juga awal awal anjing enggak konek lagi ya Boy elah kaskin enggak konek oke okay, konek konek konek konek konek lumayan ya Boy lumayan setidaknya ngasih nafas gitu kan Cuk enggak konek adalah boy, gak itu gitu. Idih, cincin kurang atuh. Anjing, gak mau ya boy? Aku lumayan lah, cuy. Terakhir danau buat no, boy. Alat terakhir yang idih, idih petir dulu. kei petir dulu, gak mau cuy. cuma dikasih enam ribu sembilan ratus perak. Anjing, lu bayangin anjing malah ngasih lagi. Sekian cuy beberapa kali cucu saja. gitu cuy, apa gue bilang ya, boy? memang nggak ada ubah gitu cuy ayolah yang ini id kali lima awal awal ini boy pertanda gitu cuy udah dikasih kali lima di awal awal anjing jompo si eh, jompo si cincin maksud gue boy wah yang cuy lumayan ini cu. boy lumayan ya cuy lumayan banget lumayan ini cuy nah isi pertama kita raih akhirnya boy lah udah kalian dua belas anjing tembak dulu us dulu anjing gak mau boy Uus, please, oke, okay, sip, lumayan konek merah dulu, Cidani, gak mau, juga, coba Uus, yang penting konek dulu kali berapapun juga, us gak apa-apa gitu, cuy Kita mengajar ketertinggalan dulu, Ani Uus, oh, Cuk, boy idih, gak mau, Boy Uus, sambar dulu hmm. Hmm, hmm. ini, gak dicoba, gak connect, kali coba nih, gak konek, Cuk Kali cobaan yang dikasih konek, oke, okay, sip, konek lagi anjing oke lumayan akhirnya connect juga ya boh di merah lima di mata oke okay, sih lumayan canggih cihuwa anjing gak ngasih ya cu gak ngasih itu padahal kurang dikit ya boh lumayan naik segitunya cuy ya cu. lah masih yang mantap mantap boy oke okay, sih uh petir dulu us biru hingga di langit yang merah anjing bukan merah ya cu iditerakhiran us terakhiran nggak mau cu cuman dikasih tiga puluh saja oke okay, not bet deh ya, not bet kali aja dikasih double kia anjing lumayan cu kali 20 puluh kali dua um, ayolah Edih, lumayan cu idih. super big di luar itu lumayan lumayan boh kita habisin dulu spinan ini ya cuy, tadi aja mau ngasih gratisan lagi, gitu baru aja tadi juga anjing beberapa kali cocok cu -cu kurang satu pasir lagi, hmm, hmm, anjing apa gue bilang boy, udah ini nomor terus ini mah, kayaknya profitnya profit gue cabut aja cu udah tiga kali itu bayangin Woi nggak dikasih kasih, ini juga udah lebih dari cukup sebetulnya boy, udah bisa beli, udah tiga bungkus gituan cuy apa dikata ya Boy apa yang mau dikata gitu ya, tidak dipanggil ini enggak konek hmm, oke okay, sip akhirnya ke Boy akhirnya konek juga ya cu oke okay lah mungkin segini saja yang Bambi bisa memang sampaikan akhir kata pokoknya dari mamang mohon maaf ya ada salah-salah kata ya cuk Pokoknya support terus channel mamang dengan like, share, dan komen video ini sebanyak banyaknya Ya ya bos, subscribe juga tentunya ya. cuy, aktifkan lonceng, jangan lupa ya bos See you next video Thanks for watching, bye bye about it to I should focus on the